Ya, ya. jadi penampilan penyajian dan rasa dari masakan-masakan yang ditampilkan, semuanya luar biasa ya. jadi eh, inilah sebenarnya yang kita inginkan bahwa apa yang salah dengan makanan kita ya. jadi mudah-mudahanlah dengan eh, Cara-cara makanan khas kita ini kembali pakai tetap dicintai oleh e, warganya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri, kita kehilangan, kita tinggalkan budaya kita sendiri. Karena makanan khas itu adalah bagian dari budaya kita. ketan dan kesan terhadap acara ini sangat membantu untuk dari pihak hotel, catering, atau restoran yang pastinya sangat membantu promosi atau juga akan membantu akan bisnis yang ter terjadi di Trenggalek ini. kasihnya akan akan salah satunya juga untuk membantu promosi pariwisata Trenggalek khususnya. Dan juga untuk uh, promosi uh, promosi wisata, juga promosi ininya kulinernya begitu. Harapan kami uh, festival makan Kabupaten Tenggalek ke depan diadakan lebih meriah lagi uh, dibarengkan dengan event-event -even hari jadi Tenggalek agar uh, seluruh peserta festival makan makas Tenggalek uh, bisa lebih meriah lagi dan uh, pesertanya bisa lebih banyak lagi. Kemudian sering diadakan event-event seperti ini lebih baik lagi kalau berkolaborasi dengan UMKM di Kabupaten Tergalek. Jadi digabut antara kuliner dengan jajanan khas Kabupaten Tergalek dan diadakan satu acara festival makanan khas dan jajanan khas Kabupaten Tergalek. Di adanya acara ini bisa menunjang untuk lebih mengembang maju. lebih maju pengembangan kuliner ataupun wisata di daerah kunjungan dan kami berharap uh, bisa sering-seringlah diadakan acara ini karena kan pertama untuk mengenalkan kita kunjungan kunjungan kan tergali yang paling Selatan terpencil ya, kan. lah kiranya ya jalannya oh jalannya susah orang kan ah malas kemungkinan gitu yang kalau ada begini kan terus kita dapat uh, kita menunjukkan kalau kita ternyata sejajar dengan yang di daratan <laughs> terima kasih